ini saya sedang berada di Desa Tegalwangi Kecamatan Jasinga kebetulan ini lokasi dekat kebun saya kalau kebun saya saya masih kosong belum saya tanamin apa-apa ini sudah ditanami durian sudah ditanamin ya durian variasi ada umur mungkin 2 3 tahun sudah diberi akses jalan ya akses jalan nanti akan diratakan dengan batu sehingga kalau hujan mobil tetap bisa jalan Nah ini duriannya cukup bagus ini nanti kalau sudah masa pemeliharaan kita kasih pupuk baiknya pupuk organik pupuk untuk percepatan ibu tanaman ini tentunya lebih bagus lagi ya ini Dua tahunan mungkin ya Eh pak <laughs> Bikin saung ya pak ya Ini sedang dibuatin saung Jadi ada kamar mandi Ada toilet nanti akan ada listrik juga disambung dari tiang depan ya jadi cukuplah untuk istirahat untuk e, kalau kita di sini rasanya sudah cukup nyaman bisa buat acara keluarga misalnya bakar-bakar ayam dan sebagainya ini luasnya 1000 meter. Kebuan ini luasnya seribu meter nah, Jadi Seribu meter sudah ada Saum, ada toilet Ada kamar mandi Sudah ada instalasi listrik Nanti juga eh, Tanah ini sudah Satu Hak milik dari pembeli Sudah ada eh, ditanam duren mungkin dengan jarak lima kali lima meter ya Jadi mungkin satu hektar satu seribu meter udah pada sekitar sudah ada tiga puluhan lebih batang pohon Nah ini cukup menjanjikan bahan ini juga tidak terlalu jauh dari akses jalan nasional Bogor arah Lebak sekaligus juga mungkin ke depannya daerah ini cukup prospektif karena untuk pengembangan daerah Tinjo, Parung Panjang, Bogor Lebak ini daerah yang cukup menjanjikan ke depannya bisa menjadi daerah basic pertanian atau memang untuk pengembangan-pengembangan industri ataupun kedepannya kalau ada pengembangan arah Bogor Barat yang berbatasan dengan Provinsi Banten Ini Pak RW, Pak Bojim dan Kang Wawe yang menjual tanah ini nanti kalau misalnya ada yang berminat cukup menghubungi Pak Wawe ya. Ini saya kira cukup prospektif sudah ditanam dengan durian dua tiga tahun. tahun. Ada masa penjaminan pemeliharaan selama satu tahun garansi tanaman satu tahun juga. Terus. Plestrik uh, Torrent semur bor sumur bor status tanah menjadi hak milik ya kang ya, sertifikat. Iya sertifikat. Nah, jadi tentunya ini sangat prospektif kalau kita sekarang misalnya hobi sepeda itu satu sepeda bisa 50 juta, tapi kalau kita investasikan dalam bentuk tanah sudah satu tahun dua tahun sudah di apa nilai jual tanahnya sudah akan berlipat, apalagi kalau kita tanamin dengan berbagai jenis uh, tanaman ya, ya. ya. Uh, Kang Wawe ini selain status tanaman nanti kira-kira kedepannya kemarin kan sempat bilang kalau ada rencana pengembangan jalan tol dan sebagainya ya. gimana itu? Nanti jalan tol itu satu sekitar 1-2 kilo dari sini desa Tegalwangi Serpong Rangkas Bitung Serpong Rangkas, Rangkas Bitung nanti ya itu tolnya Parung Panjang sama uh, Tegalwangi itu tol nah. Parung Panjang sama Tegalwangi ya. jadi jalan aksesnya lebih dekat dari sini. Akses lebih dekat dari sini, kalau kita tembus, uh, itu ya, bisa ya. arah Bogor, Cikudok, segala ya. macam itu ya, oke. Okay. Kalau oh, ini yang 150 juta, yang itu yang masih kosong 70 juta. Jadi 150 juta itu sudah tanaman, uh, masa, tanaman ini mungkin Udah durian buat ya tiga, tahunan. tiga tahunan, nanti itu juga ada jaminan, artinya kalau satu tahun itu tanaman, tanaman penggantian tanaman, tanaman masih di... Usia yang sama itu masih dihandle oleh kang wawe dengan usia tanaman yang sama sekaligus ini juga sudah disediakan saung ya untuk istirahat misalnya ya, ada dari sudah ke kamar, toilet, ada kamar toilet, dapur toilet dapur ya, ya di sumur bor, toren ada di sini semua. sekaligus ada listrik ya, ya listrik ada. dan sekaligus juga status tanah menjadi hak milik atas nama pembeli ya, atas pembeli ya jadi artinya kita kalau sudah status sudah enggak terakhir, Iya ya, sudah, sudah nggak mengurus, sudah tinggal, menikmati. tinggal menikmati hasil. Misal Sabtu Minggu wow. uh, orang Bogor, orang Jakarta, orang Bekasi, hmm. orang Depok pengen punya investasi tanah, hmm. wah udah kita jalan aja ke jasingat Apalagi ininya bisa sudah ada di samping saung itu, kalau mau ternak ternak kambing bisa. Oke. Okay. ada di sini pekerja banyak. banyak ya pekerja banyak ya, pekerja artinya ada banyak yang kadang kita kan kalau misalnya tanaman mungkin 2 tahun tiga tahun baru ini, tapi mungkin ada yang punya modal dia pingin piara kambing piara ayam ya, bisa, di bisa di sini ya masyarakatnya cukup inilah kooperatif bisa sekaligus sana, udah kapolsek dan ramil camat ngambil sebelah ujung sana ya, ya oke oke masing -masing, 200 masing masing 200 meter ya oke jadi kerjasama masyarakat di sini sama orang pembeli tanah artinya kan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat ya. orang bisa beternak ayam beternak kambing sekaligus Minta dibantu untuk merawat tanaman kan ya. gitu ya Oke jadi memang kita harapkan sini udah ada 30 pembeli Udah 30 nah, pembeli Seberang sungai sana masih udah banyak Oke oke Banyak kan malah dari luar jauh-jauh ya Bekasi, paling jauh Bekasi Bekasi Yang ya orang sekarang datang itu Pak Alek dari Bekasi Oke iya Ya kebetulan saya juga setahun lalu saya beli sebelah sana Yang sekarang udah saya tanemin Tadi udah ada saung sebagainya Terus saya juga alhamdulillah saya nambah ya 1000 meter di sebelah situ ya depan, ini. depan yang Sudah tanaman jadi ya Saya tinggal di Bogor Dan ya ini juga Tanah semakin lama Kan akan semakin prospektif semakin mahal Jadi kita ya kita punya Rezeki kita ini kan kita investasikan Ke tanah gitu Oke kang Mawih, semoga sukses siap, siap. Semua e, Bisa terjual dan Kolaborasi antara pembeli dengan masyarakat di sini bisa kontribusi positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sini. Terima kasih. Sama -sama, Pak.